dan berikut ini kami akan jelaskan salah satu produknya yakni Habatop. Habatop merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang dipercaya mampu membantu memelihara daya tahan tubuh. Terbuat dari ekstrak jintan hitam sebesar 500 mg. Dikutip dari alodokter.com Jintan hitam mengandung aneka nutrisi yang baik bagi kesehatan Seperti halnya karbohidrat, protein, lemak sehat, asam oleat, asam linoleat, kalsium, serat, zat besi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 Dengan adanya pandemi corona saat ini, saya sangat khawatir Apalagi gula darah saya tinggi di atas 400 Corona sampai saat ini belum ada obatnya Hanya dengan menjaga daya tahan tubuh corona bisa dicegah Corona berbahaya bagi orang yang mempunyai penyakit bawaan seperti diabetes dan asma Saya sangat khawatir apalagi gula darah saya tinggi di atas 400 Alhamdulillah, setelah disarankan mengkonsumsi Habatop, obat herbal produksi Denatur Perusahaan Asin Cilacap, saya sudah tidak khawatir. Gula darah saya stabil di angka 200 dan stamina saya terjaga. Saya sarankan monggo untuk menjaga kesehatan kita semua mengkonsumsi Habatop.